Saatnya kita bermain di situs terpercaya dengan kemenangan terbanyak. Yuk, gabung di Boswin 168, mainkan ratusan game dan menangkan uang hingga jutaan rupiah. Tunggu apa lagi? Ini saatnya kalian menjadi jutawan. Uh, mana ultimo aku?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 halo halo bakal ya wayang naksia dimanapun kalian berada apa kabar semua semoga baik baik aja ya ketemu lagi nih dengan mamang Joni di channel tercinta kita wayang jackpot iya di sini hari ini mamang Joni ingin memberikan pola slot gacor hari ini ya buat kalian semua nih he -he, Hayu bagaimana polanya Hayu Gaskun langsung <San> <San> iya ini kita udah di dalam gamenya ya kawan-kawan ya semua he -he, gimana sih memang John polanya hayo atuh kita langsung seperti biasa mengocok ngocok ngocok oke oke okay. okay, bednya kita naikin langsung kita ini di dionin pakai Spin cepat di sini memang gini bawa modalnya 100k ya kawan-kawan ya lihat dapat apa ini 100k ya memang ini juga nggak tahu ya juga jackpot suka tuh tapi ini mamang Joni mau kasih lihat polanya gimana ke kalian ya kawan-kawan. Ayo langsung aku. Oke. Okay. Oke. Okay. Allah oh, Allah Allah seperti biasa pagi-pagi sih ingkusnya lagi males mengungkit ya. nggak enggak apa-apa dimin aja lah, si Kakema ya. Oke. Okay. oke oh, oh. Aduh ya Kamarana yuk Kamarana Kamarana Ya Kamarana Ini koyang yang ini Aduh mm, Iya monyong nggak ada yang nyangkut ya Ultinya kali lima ya Aduh Oke kuning Allah Allah, Allah, Allah. Oke hijau Mantap lagi mm -mm. Oh udah wow, enggak ada kelanjutannya ya kawan-kawan ya Enggak apa-apa lah uh -uh. yuk, kocok dulu ya manual-manual cantik ya tadi Spin 40 Turbo 10 ya sekarang kocok-kocoknya Oke nih langsung ada sekitar dua kita langsung coba ya banyak uh -uh. dapat apa ya kita lihat ya sekitar dua ya uh -uh. kalau sekitar dua bye langsung ya uh -uh. Oke lihat, oke hijau. Aduh, oke dapat lagi tambahan ya lima kali face, face lumayan lah ya. Kita lihat apakah Jong Oh kaldu kaldu cantik di dua tiga empat nggak ada ya. Aduh Ji Samsung tua dua dua dua dua Aduh, aduh, aduh, aduh. aduh sih ya, oke hijau, oke kuning mantap Cawan tidak dikasih ulti singkus Jahanam ya uus-usia Hanam Oke alas ya Boy Oke ijo ungu Oh pialanya dulu pecah ungunya boleh iya mantap Ultinya mana Aki boleh diulti-ulti anjing. Heeh, oh, uh, kali 3 jeng, kali 8 ya si Aki mah memang suka begitu kalau si cucu minta ulti pasti diulti ya mega-mega mendung lumayan. Lagi oke, okay. ungu boleh jadi. Oke, okay, seketaknya satu lagi enggak apa-apa Ki. Tapi enggak dikasih ya. Uh, oke, okay. di sini dikasih kali 4. Alah, wey. Pecahannya kurangnya ya, yang pecah-pecah nggak ah, ada lagi ya. Oke kali lima. Hmm, oh day, nupu-pu si akikumah ayo. Ado. Hmm, kosong kosong agorolong. Oke kalau dapat. Apa? Aduh, ayo hejo eta mana meni? Aduh. Oh. Nah, nanggungnya si kakek aduh ini oke Jo, boleh oh uh, ini cawan juga oke ulti aki ulti ulti ulti mana ultinya waki anjing memang si aki ya tidak mau mengulti mengasih ulti ulti cantik kaldunya nggak mau dikeluarkan, oke di sini dikeluarkannya kali lima ya uh, uh, aduh yang pecahnya juga enak aduh ya boy mereka boleh Allah hiji eta kagok aki, tapi nggak apa-apa. Sempak ya, sempak tipis, sempak tipis. Lumayan lah ya, oke lagi. Le. Terakhir, oke, ala siap boy tujuh puluh satu apa, apa masih cuan ya, 31.000 lumayan lah ya. Nah, kita masuk naikkan bed desanya di onin ya, di dua seperti biasa. Oke, okay, oke, okay, oke okay. sih. Ala, oke, okay, yo. Noni oke, hejo nih. No okay, hejo, jeng <laughs> hejo, hejo eh. ayo iya mah. Oke, okay, jeng pasti. Heeh. -he. Oke, okay, kuning. Ulti, ulti, ultinya mana, Aki? Aki mana ultinya, Aki? Aduh, ini pecahannya udah banyak. Aduh, mana ulti mau Aki? siak mampu siak anjim siaki langsung ngasih ulti kali 10 enak ya aduh si lejat e -e, konek cawan boleh oke biru oke ini mah nggak akan diulti ya udah, udah ada sketernya turun nggak apa apa kita mah suka dikasih kasih sketernya dekat oke sih dua lagi sketernya kaki satu lagi boleh dikasih satu lagi sketernya satu lagi sketernya kakek Kakek boleh? Eh, uh, uh, langsung dikasih lima kawan-kawan. uduh iya, mah, mantep. So, ya, yang apal? Oke, okay, langsung kali tiga. Pecahnya banyak ya. Oke okay, kuning, oke okay, biru, oke okay, merah Lagi aku kasih mana ulti lagi? Tidak mau ngasih ulti lagi si kakek. Aduh sayang sekali ini meh Oh uh, uh, kali lima doang, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa ya kita kumpulin aja kali-kaliannya ya kawan-kawan. Oh -kawan. uh, uh, baraya, ayu. Uh, uh. Wah lah, kali 10 dapat, eh bantu ya pak. Oke, okay. yang percabarnya siapa? Adu, woi deh, ketangkelobai mashtike seperti biasa. Niche niche ya, Mamang Joni mau ingetin buat kalian semua ya. Ayo gabung di komunitas Mamang Joni lagi banyak event-event sama giveaway-giveaway ya yang mau tahu caranya hayu masuk komunitas nanti linknya mamang joni taruh di kolom komentar ya mamang joni pilih kolom komentar siap uh, uh, mantep kali dua kalunya iya oh cincin lagi olo olo olo olo koneng isi ya alah isi dari tapi enggak apa apa Sempak sional ya kawan-kawan ya aduh Sempak kakek uswangi ya enak-enak-enak Sedap nikmat lejat e -e. Main di mana Mamang Joni ini? teh? Main di Boss Win 168 Yang ngasih sempak mulus sama Mamang Joni ya e -e. Enak sekali lejat ya boy e -e. Iya makanya jangan lupa juga Yang mau daftar kayu ikutan Boleh di kolom komentar nanti Mamang Joni taruh linknya ya Link komunitas Mamang Joni e -e, Hayu. Nama komunitas Mang Joni itu komunitas KSS. Saudara-saudara, haiugas -eh, masuk komunitas sloter santuy. -eh. Oke, okay. kita lanjut lagi ini ya. Aduh, masih ada delapan spin. Oke, okay, siap boy. Allah, satu lagi itu piala ya. Allah, siap mutu hulu kia. Oh, Allah, siap. Allah, siap, oi terjadi. oi aduh, sayang. ini eh, lebah itu 38 Eh, udah, ininya. Oke. Okay. Oke, kaldu cantik dapat lezat ini mah. Oke, ini tenis saya, nggak ya, apa-apa, udah balik modal. Banyak ya, kawan-kawan? Siapa? piala. Oke, kedipin sih. Usu, tinam mantap sih. Usia enak ini kali 50 100 seratus. Sempat lagi ada enak. ya lezat, saya kakek Wah, iya, kawan Wangi ya, kawan-kawannya oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. iya iya iya iya iya wangi sekali ini udah kali 50 tapi sayangnya tinggal satu free spin lagi aduh iya mah tapi nggak iya, apa, apa kita udah ada udah dapat satu juta ini mah ya udah kali udah 10 kali lipat dari modal kita ya dapatnya ya kawan-kawan ya, kawan -kawan, ya. He -he. iya iya iya iya iya iya, iya. Oh siyah ayo lanjutkan siyah Oke kali dua asa ah, sayang sekali kaldu cantik itu tidak mau ini ya tidak mau nyangkut ya Aduh Oke kita lanjutin aja ini kocokannya ya, kawan-kawannya oke biru aduh siyah Boy Sugante mau ngasih gratisan lagi buat lombong Johnny ya kita coba naik bed ya di 480 ya coba kita lihat Oke merah cincin olah birunya kurang satu waduh Aing sayang kuning Oke cincinnya jadi enggak enggak jadi juga kemana si akieta etha lumbayun padahal mah Oke alah kemana ya Allah kemana ya Uh, uh, Mantap, kuning boleh jadi lagi tidak mau ya, kawan-kawannya memang si kakek kampret. Kakek kampret, oke-oke okay. okay, kuningnya banyak ini, kasih seketennya lagi, kek oke okay. cincin Alah si boy ngeliwat gitu kumpul. Aduh, hainya aduh, lainnya ini kita tunggu 20 ya. Coba ya, kontam Alah sayang hantamnya malah dikali 4 sama lapannya ya, ya dikali lapannya ya. Aduh oke okay. uh, cincin boleh jadi tidak mau dikasih lagi ya si Akima ya Aduh Ayo gimana kawan-kawan ini pola gacor yang mamang Joni kasih ini kan lumayan ini ya adaannya He -he. jadi worth it ya ini ya He -he. berjalan oke okay, ini kita langsung ngebay aja lah ngasih buat si Aki ya 120.000 sok hantam ke hey, oh iya oh, iya iya kali tiga kalunya Aduh cincinnya juga kena biru astaga satu lagi sayang sekali tapi nggak apa-apa ya nice nice di awal itu sangat menjanjikan ya kawan-kawannya kita kumpul-kumpulin dulu aja ya Oke okay, biru Oh iya si boy oke mereka kena cincin boleh jadi mantap jiwa lagi kakek ala ala ala ala ala k mana meni etak ini lagi nggak papa ya namanya juga ngasih ya ke oh, oh, kakejew apa nggak apa oke ala si kosong oke biru kuning uh, boleh hantam sih. Aduh malah dihantam di situ ya. Aduh aduh aduh tapi hantam kali 6 lumayan lah ya. Kita tabungin aja oke. Okay. Uduh jam pasti kena dihantam di kali 3 di ulti. Aduh banyak yang pecahnya ini aduh. Aduh aduh aduh aduh. aduh. Ya lumayan super bagongnya ya kawan-kawan ya. Heeh. Oke okay, oke okay. 69.000 lumayan lah ya. Ala lewat sih kaldunya aduh boy eh sih Oke okay, biru dapat ya si, Oh udah ngadon di ultiku oh, si Aki nya Aduh tebal lagi si Aki oh Aduh dikasih lagi free spin ya kita sama si Aki ya lumayan lima kali gratis ini lagi ya free spinnya Oke okay, lima Oke, ini jadi lagi. Ki tembak mantap, ditembak di ulti Aki ku, si, Kuningnya. Ah, lejat sempak ya kawan-kawan ya. Waduh oh, si lewat. Oke Kuning. Allah, Allah. Allah, Allah. Waduh, aduh Kuning boleh iya biru. Oke piala uh, uh, Turun uh, uh, Hejo uh, uh. Hantam si Aki kali limanya keluar ya Auto Sempak lagi ya uh, uh. Jadi bener yang Mamang Joni pola-pola gacok teh bener ya Pola gacok hari ini teh ya uh, uh. Mamang Joni kasih buat kalian teh Bener ya uh. Cobain atau cobain hayu langsung Kalau mau main Jangan lupa mainnya di Boswin 168 ya kawan-kawan ya aduh ini kayaknya udahan aja deh memang unit segini mah ya uh, udah cukup buat Mamang Joni ya kawan-kawan ya uh, uh, jadi memang Joni ingetin lagi kalau kalian main kayak gini nih ya uh, uh, jangan dijadikan sebagai mata pencaharian kalian ya uh, uh, kalian dia harus kudu gawe ayah yang berharembah ulah mainuk ya uh, uh, kalau mau kaya jangan main kayak gini Oke kawan-kawan Mbak -kawan ya ingat itu ya Pagian uh, dari memang Joni ya Stay safe, stay healthy uh, uh, Dadah 그 수고 하셨습니다.